Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Hari ini saya coba berpetualang lagi ya saya Bolang bareng teman-teman nih Ini ada si Bolang ada Mas Tegar Ada Mas Rival Ada Mas Silal Oke mantap Kita kali ini mau berburu Berburu ikan Kita coba mancing Mancing ikan Dan juga najur gabus nanti Gimana keseruannya? saksikan terus ya guys ya Sementara kita lagi perjalanan tujuan kita masih di depan sana. Masih jauh. Oke, okay, gimana keseruannya nanti saksikan terus ya guys ya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Oke, okay, terima kasih. Oke, okay, teman-teman, saya sudah sampai di spot ya. Saya lagi di lagi spot pada pasang 4. Rupanya empat. saya pakai daging ya. Untuk ngambil dagingnya satu dua embernya, kita ada makanan kita pasang ini. Di sana rawar-rawar. teman-teman. Oke, okay, gimana keseruannya saksikan terus ya guys ya. Sebagian ya. Dekat masa depan sana dalam kan bagan HD ya nanti dia tertutup lumpur spot mancing plus najur kali ini ya guys ya ini spotnya rawa-rawa rawa-rawa ini biasanya banyak predatornya banyak ikan rebusnya di sini mudah-mudahan nanti ada sambaran ya guys nah, kita pasang lagi pancing yang satu di sini yang terakhir di sini kita najur di sini nah, nanti kita tinggal ke sebelah sana sambil nunggu ada sambaran kita mancing-mancing ikan kecil nunggu ada sambaran kita dia casting, casting udah dapat satu tadi guys nggak kerikot. ini spotnya rawa-rawa ini guys gabusnya banyak sekali di sini, tapi agak sulit makanya, soalnya sekarang airnya agak agak penuh hujan semalam. mudah-mudahan nanti tajurnya ada sambaran. saya ini master ya. Sedot banyak Rode podcasting, guys. banyak guys. Oke okay guys, kita lagi standby. standby. <laughs> Dan standby. ikan target yang nongol dipancing agak susah dia muncul-muncul terus di permukaan air. susah. Makan pancing kita shoot aja guys ya inilah enaknya teman ketika kita pergi kerja jauh pulang ke kampung bareng lagi sama teman sama keluarga sama saudara kayak gini enak kan ngumpul ya kita menikmati hidup lagi kita pulang nyantai kan rasanya enak sekali yang pasti tempatkan untuk menghibur diri ya guys ya. Jangan lupa bahagia. Oke. Okay? Belum rapat kepala. Sana juga Sudah? Hmm. Aduh, masuk lagi dia. Ada dia. Uh, yes! Langsung ngambang guys, terkapar dia, terkapar, terkek, terngai-ngai dia langsung guys. <laughs> Headshot kena. Kena. yang di baik <laughs> itu point casting tadi guys uh mantap panen ikan kabus guys poin dari sip bikin can... hmm. hmm. hmm. itu dia langsung terngain-ngain dia, guys yeah. ya rumput di rumput sana guys oke okay, poin lagi nanti kita kumpul dulu langsung terseok terengain-gain ya sandar di rumput-rumput guys Joss. Kan, ya. ya. oke okay. hei hehehehei hehehehei ngambilan poin guys. Poin tadi yang Lepas ada beberapa yang kita sutir? ke Depan. dalam guys. Eh, Yo, di bawah situ. <tis> <Nyalang> guys. <tis> dapat lagi. Dapat. dapat? dapat. dapat. Wah, dapat lagi, Guys. penyelam-penyelam handal jadi ya, seorang pelaut jadi jadi jago molo di rumput-rumput ya. gabusnya tadi, gabusnya yang besar nah ini tadi ikan yang kita shoot, ikan sepat guys nah itu ada lagi gitu. tuh sepatnya lumayan besar-besar guys dia ya, dipancingin gak mau makan jadi kita shoot aja kalau disini aku tahu Nah, dapat lagi. Memang mereka nih jago sekali, guys. Wes. <tuk> jago dalam nyari ikan moloy juga jago Wah, memang Jago banget kesejalan kayak begitu. <tuk> ikan ketemu juga. Habis kita enggak punya pasar ya, guys. Ya, ini lihat, wah, rumah besar-besar guys. Duh. Wah, uh, cepatnya. di empat moloy sama kita tadi, gabung di situ. Seru. Girang itu enggak Rival malah dekat langsung ke suketan Wih, dapat 2 langsung. Itu bolong. Ini sudah enam. Gabus. Itu Rival yang suruh nyari poin. Dia malah nyemak-nyemak tuh, guys. Dia suruh cari target ikan malah dia nyemak guys. Ya, wah dia nyemak-nyemak di Soalnya dalam tuh. Soalnya tuh. coba tenggelam juga ke Juang Rowo kita ngebolang guys ini hasilnya wah nah, ini jualan. nih para pemainnya yang luar biasa ini guys halo wah, mantap Football. sip kita tinggal lihat cek hasil tajur guys coba lihat tajur mm -hmm. kita ya yang tadi kita pasang oke oh, mudah mudahan pandu guys pandu oh, oh marsura oh, Lepas, guys! ada guys! Wah, lele Keren Guys! Keren lagi, Keren lagi. Keren ini! Keren ini! Keren ini! Waduh, ini! guys. ini! Keren ini! Keren ini! Keren Dapat push, eh? Lili, lili. Dapat lili? Dapat lili? Iya. Tos, ah. ya. Gimana guys? Tari tari t. Lumayan nih. <Supaya> aman. Guys. <tuh> oh dalam pes. Wah, <tuh> yang oh, perjuangan guys. Alhamdulillah akhirnya dapat juga guys. Nah lumayan. ikan lili guys. Oke. Okay. Kita lihat yang berikutnya ya guys -nya. mana tempatnya tadi ya. <laughs> oke nanti kita cek yang sebelah sana Cik. mana? apa sama pancingnya? video tadi diambil sama pancingnya yang di sini tadi keduluan orang guys kurang beruntung ya ini bekasnya dapat itu sana? udah keduluan orang udah diambil kita santai-santai di sana kita tinggal nembak kan malah diambil orang tapi nggak apa, apa lah mungkin rezekinya dia kali ya oke kita cek yang sebelah lagi waduh ini juga bekasnya dapat ini guys udah diambil orang itu mata kailnya udah di atas sana itu Ini, ini juga bekasnya Udah dicabut Ini guys Hah, Ini udah dicabut sama orang Kok jahil-jahil ya Orang-orang ya Kepasang setengah mati malah Diambil Ini juga nih bekasnya satu Satu nih bekasnya udah diambil Orang juga nggak ada ya guys oh, tapi ya ini apa -apa sudah mungkin karena, belum rezeki ya guys gitu ada beberapa poin yang sudah diambil orang tapi nggak itu mungkin rezeki mereka eh, yes. kita oke okay, teman-teman saya kasih petualangan kali ini kita cukupan dulu sampai di sini ya karena sudah sore itu sudah gelap juga di belakang udah menurung. Mm. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Dan poin wow. kita hari ini. Keren. Tadang. Wow. Oke okay. mantap. Bagaimana teman-teman seru? Seru. Oke okay, sip. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke okay, semoga Terima. kalian tambah sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum.